Assalamualaikum, balik lagi di Lidah Corner, Lili dan Ida Channel Video hari ini, kita mau buat menu harian lagi Bahan dasarnya itu dari tahu Kalau tahu pasti gampang banget kan dapetnya Kalau kalian bosen dengan olahan tahu yang gitu-gitu aja Biasanya cuma digoreng, disambal, atau dibikin sayur santan Nah, bisa dicoba ini resep ini Sehat juga loh olahan tahu ini Karena tanpa minyak alias no goreng-goreng namanya botok tahu udang nanti kita kasih sedikit campuran udang biar rasanya makin mantul nah langsung aja yuk kita ke videonya kita siapkan terlebih dahulu bahan-bahannya bisa dilihat juga di description box Langkah pertama kita akan giling terlebih dahulu bumbu-bumbunya Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, dan kemiri Kita giling halus seperti ini Kemudian kita hancurkan dahulu tahu putihnya Kita hancurkan seperti ini Kemudian masukkan bumbu halus tadi Aduk rata Kemudian tambahkan kelapa muda parutnya Aduk rata kembali Aduk hingga kelapa parutnya ini tercampur rata Masukkan bumbu geprek Ada langkuas serai dan daun salam kemudian masukkan udangnya aduk rata kembali tambahkan kaldu jamur garam dan gula aduk rata kembali Kemudian masukkan larutan air asam Aduk rata Kemudian setelah semua bahan tercampur rata Akan kita bungkus ke dalam daun pisang seperti ini Siapkan daun pisangnya kira-kira selebar ini. Masukkan campuran adonan tadi, kurang lebih 2 sendok makan. Lalu ratakan ke tengah. Lipat bagian kanan, depan dan belakang daunnya ke tengah seperti ini. Bagian kirinya juga kita lipat ke tengah, bagian depan dan belakangnya seperti ini. Lalu tusuk bagian tengahnya dengan tusuk gigi, tusukan seperti ini. Kita ulangi lagi ya. ulangi hingga semua bahan adonannya habis Kemudian akan kita kukus Panaskan terlebih dahulu kukusan Setelah panas, masukkan botoknya ini ke dalam kukusan Kukus selama 30 menit atau sesuai dengan kukusan masing-masing Setelah 30 menit dan matang, kita angkat. Kita buka kukusannya, kemudian matikan apinya. Kita tunggu hingga uapnya ini menghilang. Lalu kita angkat. Dan botoknya siap untuk disantap. Ini dia botok tahu udang ala lidah corner. Cocok banget nih, jadi teman makan bareng nasi hangat. Segitu dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga share video kita. Subscribe juga channel kita, jangan lupa. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.